Hai hai hai Halo guys. Kita jumpa lagi di channel kesayangan kita ini guys ya. Dan seperti biasa di sini kita bermain lagi di game yang ada di pragmatik yaitu Scarlet Pinches guys ya atau kita sudah sebut Inches. Di sini kita bawa modal 100.000 aja ya. Oke, di sini langsung gaskan pola pertama ya. Di sini kita bakalan bahas lagi nih ya. Pola pertama itu 10 spin ya. Seperti biasa sini kita bakalan bahas lagi tentang slot gacor hari ini, trik slot gacor quincet hari ini Dan pola trik Princess hari ini ya Dan di awal-awal itu kita awalin dengan bettingan 800 perak, polanya 10 quick, nggak pakai double bet ya Oke, okay. Kita cek ambang dulu ya, dicatat juga nih eee, polanya kalau memang mau nyatet ya, diingat-ingat ya guys ya Nah, 10 di awal-awal ya, 10 quick spin tanpa double bed, bed 800, nah makanya itu ya, kalau nonton konten jangan sampai di skip-skip guys, biar nggak kelewatan momen-momennya ya, momen naik bed, momen dapat, momen-momen ngitungnya, atau momen face nya gimana, diputar nggak berapa ya kan guys ya? Oke 10 pertama kelar, bed 800, nah 111, di sini aku naikkan bednya jadi 2.400, tetap sama di sini nggak pakai double bed, langsung pindah opsi ke 10 putaran kedua ya, tapi di turbo spin waduh kali sepuluhnya sama kali berapa tadi? tuh Kelumpang lewat doang ya. Seperti ini pola kedua guys ya, 10 10. Oke, okay, kelar. Quick uh, quick dan turbonya kelar. Bet 2400 ada dapat. Naikkan lagi bet-nya jadi 4800. Gaskan di sini 30 quick spin ya guys ya. Pola ketiga nih, 30 quick spin, no double bet, bet 4800. Dan seperti biasa sambil nunggu uh, semua uh, dapat free spin gratisan atau scatter gratisan, boleh dong yang udah gabung di sini dibantu-bantu share-sharenya, like-nya juga, nya juga guys ya. Atau yang baru gabung atau baru join ke channel kita ini dibantu-bantu uh, apa namanya subscribe, eh hampir lupa ya subscribe. Nyalakan juga notifikasi loncengnya juga ya. Karena apa? Karena kita siaparinnya update-update konten terbaru nih guys ya. Makanya tuh bernggak ketinggalan notifikasi dari kita ya guys ya. Oke kalau sudah terima kasih banyak. Lanjut lagi ya di sini saldo kita mulai agak mulai menipis banget nih guys ya 34k tapi nggak apa apa kita santai aja guys ya karena apa karena di sini aku bermain di game 88 nih guys ya cuma bermain paling aman terpercaya dan tergacor dan terbukti guys ya kita harus main sabar santai aja katakanlah kita main di game 88 pasti dikasih cuan lah kita dapat lagi naik lagi saldo kita ya 130.000 jadi santu aja guys ya kalau main di game 88 nih Pasti dikasih cuan ah, Intinya optimis ya Gak boleh pesimis Dan sabar ya, nih, ya. Ini pola ketiga 30 quick Bet 4800 Sisa 4 putaran lagi ya Nice Kali 10 nya connect Bagus 30 Ribuan ya Lumayan lah ya Kali 10 gak bazir ya Sisa 3 putaran lagi Apakah kita bisa dapetin Free spin gratisan disini Oke okay, love pink -nya pecah Hijau pecah juga Oke okay. Hijau Hijau sama kuning Tapi gak ada perkalian ya Sayang banget bazir. Oke, last spin terakhir di 30 quick bet 4800. Kita masih belum dapat quick spin ya. Tapi di sini saldo kita lumayan aman. Saldo kita lumayan aman alias naik ya guys ya. Oke, kelar 4800 di quick spin 30. <coughs> disini di sini aku langsung kasih tambahin lagi 50 putaran guys ya. 50 putaran di bettingan yang sama, 50 putaran quick spin ya. Tetap ya. Jadi ini pola keempat. 10 sepuluh tiga puluh ya Nah di sini guys ya kalau kalian berminat atau belum daftarin ID kalian di gb88 buruan cowok daftarin aja sekarang ya kita masih event deposit dengan yang bisa diikuti sama new member dan old member juga ya seperti biasa di sini ya kalau new member itu cukup deposit 20 bonusnya 20 dan teo kali 3 nah kalau old member agak beda di gate-gate ya bedanya dimana bedanya di deposit Uh, Kalau khusus old member atau member lama Itu punya 50 ya guys ya 50 Bonusnya sama 20k dan TO nya sama Kali 3 Yang paling enak guys ya Dari GB88 event deposit ini Bebas IP Bebas pin Bebas kalian mau daftarin pakai e-wallet juga boleh Rekening uang juga boleh ya Jadi ada dua opsi ya Nah satu lagi nih Eh dua lagi guys ya All slot Semua slot Dan tanpa maksimal WD Cakep bener guys ya buruan aja ya Kalau kalian berminat Langsung aja Daftarin di kalian di GB88, link yang kita bakalan sematkan di pinchat komentar di bawah konten ini ya. Langsung jadi klik nanti, nah jangan lupa ya, gabung ke grup whatsapp kita juga. Dan yang paling penting nih, jangan sampai nggak nggunain wajib ya. Intinya wajib guys menggunakan kode referral dari kita yaitu, SOSP hurufnya kecil semua, 9 kali, no spasi ya. Oke okay, di sini kita udah jelasin semua event deposit darigeber balapan gaskan aja langsung guys, ya linknya ada di pinchat komentar ya. Eh. Oke okay, kita lanjut lagi nih. Waduh saldo kita turun cow. Moceng moceng ah akhirnya ya. Sisa beberapa putaran lagi di 50 quick kita baru dapat free spin nih. Semoga di sini langsung meledak yuk yukgeber balapan kasih cuan yang bagus. Free spin pertama nih ya agak lumayan dalam ya guys, ya, tapi nggak apa intinya kita dapat. Oke, okay, kali 8 langsung di spin pertama. Nice, bocah lagi Jotaska, tapi belum ada perkalian. Semoga di sini kita dapat perkalian yang banyak ya. Cakep, nambah lagi di sini kali 7. Oke, okay. di sini udah di atas 10 ya motif ya. Kali 15, guys. Kali 15, guys ya. Kita udah kali 15 di sini. Mantap banget. Nambah lagi. Aduh, kali 11 tuh ya. 8 sama 3. Tapi enggak apa-apa. Uh, spin spinan kita masih banyak nih. Di sini kita multiplayer udah dapat 19 uh, 19 per Mantap banget nih. Tinggal nunggu connect yang gak, yang gede nih ya. Tinggal nunggu aja kayak gini nih 15k. Wah, Sudah connect, coy. Uh, anjir 10 Ayo dong, mulai ya. Jangan ngeprank dong. Oke, okay, kuning. Sisa 6 putaran lagi habis nih, guys ya. 6 putaran free spin lagi nih. Aduh semoga di sini ya 265 ayo dong oke okay. bulannya kali dua. nah kali 23 oke okay. super B ya cakep nih guys ya dapat 220k nice banget otomatis sini nambah lagi profit kita ya cakep akhirnya keluar juga super B -nya, ya kali 23 disempat putaran lagi mudah-mudahan bisa nambah lagi oke okay. love merah connect di sini ada triple perkalian cantik banget. Di total-total langsung kali, 34 34.000 dapat lagi dong, super b lagi ya, 244K. Nah, di sini agak lumayan juga ya, Udah 700 ribu coy. Udah 700 ribu, mudah-mudahan bisa sampai 1.000 lah ya. Mudah-mudahan bisa sampai 1.000, connect terus nih, sisa-sisa putarannya boleh lah, oke mantap. Kuning oke cakep lagi, akhirnya. Alah oh Tapi lumayan ya 34 kali 36 Eh 34 kali 36 Dapat ya itu ya Nah akhirnya ya sensasional ya 36 perkalian ya Sorry ya <gifat> Sampai beribad ngomongnya Akhirnya cok, Meledak sensasional ya super Superby sensasional, Cakep 200 cok. Oke okay, nice Akhirnya jebol ya 1 100 Dapat ya guys ya Nice banget Dengan menggunakan pola trik Dari kita nih guys ya Untuk hari ini 10-10 30-50 nih guys ya pola empat ya uh, kali 100 PA mubazir ya ampun nggak konek kali 100nya jadi pajangan doang ya ya boy, tapi nggak apa-apa lah ya tempat kita udah cuan udah bisa WD nih guys ya jadi sini aku tambahin lagi ke auto-spin terakhir ya 30 putaran ya B1200 ya jadi pola untuk hari ini tuh guys ya 10 Quick, 10 turbo, 30 quick, 50 quick, dan 30 auto spin ya guys ya Modal CP jadi 1,2 nih ya, guys ya Dan jangan lupa ya guys ya Bermainnya hanya di GBR88 Tempat bermain paling aman, terpercaya dan tergacor Mau daftar langsung aja ya Linknya ada di pinjet, komentar, gaskan guys ya Jangan sampai tidak ya, jangan sampai ragu <tuh> Mantap cok, kita WD juga akhirnya ya. Tadi kasih WD juga tinggal sisa 19 petara lagi Kelar ini kita cabut ya Oh iya guys ya Seperti biasa Terlepas dari itu semua guys ya di sini cuma sekedar hiburan semata Tidak untuk ditiru Tidak untuk dicontoh Dan tidak untuk dijadikan mata pencarian guys ya Cukup di sini anggap saja sebagai hiburan semata Lepas suntuk Dan kalaupun ingin bermain Cukup menggunakan dana kenakalan Jangan sampai menggunakan dana kebutuhan pokok ya guys ya Oke okay kita WD nih ya guys ya, 1,2 cakep, cakep, cakep nice banget ya, thank you, GBR88 selalu masih kita cuan ya oke, 90, putara, 90 putaran lagi di sini terima kasih ya untuk kalian bosku yang udah nonton konten ini dari awal sampai akhir, tanpa skip, skip thank you banget, yang udah ngebantu share sama like juga makasih banyak ya, yang belum di share, -share dong, like-nya juga komen kalau bisa ya guys ya, dan semoga kalian bisa dapatin profit seperti saya ini dan di sini kita akhirin dulu lah ya tinggal beberapa putaran lagi nih Cukup sampai di sini dulu untuk konten hari ini Kita bakal jumpa lagi di next konten Salam sensasional dan bye bye Thank you guys ya